Baslun Man arafa nafsah Wa arafa rabbah Wa arafa zinatat dunya Wa arafal akhirah Syahada bin binuril basirah Wajha adawatid dunya lil akhirah Siapa yang mengenal dirinya Wa arafa rabbah Dan mengenal Tuhannya Wa arafa zinatat dunya Dan mengetahui hiasan dunia. Wa'arafal akhirah dan mengetahui akhirah. Wibohnya bohnyo itu pun. Pertama, taturi draw itu. Tanya-nya so. Tanya-nya hamba la'eh. Tanya-nya diciptakan. Tuhan adalah pencipta. Tuhan maha kuasa. Kita tanya mahalemah. Ulang. Tanya hamba. Tuhan pemilik. Tanya da'if. Tuhan maha kuasa. Tanya makhluk yang diciptakan. Tuhan adalah pencipta. Yang mengenal diri kita dan mengenal Tuhan. Kita tanya mahal ba'if. Ketika kita tanya, kita tanya hanya sanggup, tapi Sehingga ukuran lima kita tanya. Padahal kita tanya kan manusia. Yang menyatakan, kita tanya adalah makhluk yang terbagus di atas rumputnya. Tetapi ketika kita tanya, dia... Untuk menghilangkan duk, payahlah kita tolong bahkan makhluk yang bangai, hanya ilmih, hanya ijad, hanya ibarahabah. Bu. Bu kan bangai. Ibarahabah, hanya. Itermikir, hanya. Ijad, hanya. Ipluang, hanya. Tak tahu nak terhapui, hapui baik-tolak. donan bangai. Bu. Tapi untuk peradah duk kita tanya, kita tanya, hanya sanggup. Faham dengan bu. Mereka yang baik kita ada apui lah nak tolong Pak nyan wajar becut nyada nyau nak tolong Pak Bu Ji tata gaji nyan dum kalau ada betro bu eh betro man sabang ada Bu eh betro betro berarti bang ada Bu ada pegang tanya makhluk yang paling sempurna hati cara ngedanyo putra jarong ana tangguk tak putra drong utanyo bu bu tangguk putra drong kak Ka manan jadi nya nilai arafa nafsah kenalkan dirimu yang kedua arafa rabb mengenal tuhan menyogedanyo untuk mengenal tuhan pegat mandang 180 derajat menyogedanyo bangai tuhan jarong menyogedanyo lemah tuhan kuasa menyogedanyo makhluk tuhan khalik. Menyukunkannya hamba Tuhan pemiliknya. <coughs> Jadi bertolak belakang Abi. K. Ka, Droti kadaturi Tuhan kadaturi. Yang kedua, Wangarafa zinadat dunia dan mengetahui hiasan dunia. Dunianyo adalah hiasan yang hanya kekal dan tidak punya kekuatan yang dapat dicukup manfaat secara hakikat. Dan mengetahui akhirat, kehidupan yang sebenarji, kehidupan akhirat. Kenikmatan yang sebenarji, ni, kenikmatan akhirat. Dunia hanya sementara. Dan di dalam kelazatan yang di dunia terkandung penyakit. Kelazatan di akhirat hanya penyakit. Olehnya, keberhasilan di dunia tidak dengki, Keberhasilan di akhirat hanya berdengki. Dan lain-lain. Lih -lain. tatupu atranyan. Dikna menentang dunia dan akhirat. Dikna beda antara danyu dengan Tuhan. Nian ni saya syahada binuril basirah ni saya kita akan dapat tamu syahadah kita akan dapat melihat dengan nur basirah yang na di dalam mata hati akan wajah permusuhan dunia dan akhirat nyainan tak demo dikna musuh dunia dengan akhirat yang kita nyaw dan yang betul kita buka baru hai kenjek cit dunia bina akhirat benar. Yang menyebabkan dunia benar, akhirat benar, menyebabkan. Nah yang yang parah, lom, dunia tak tuntut, akhirat benar. Berarti yang tak minta apa? Dunia akhirat behan, behan. Baik-baik, nak mau bina kajik. Dia kena akhirat? Nah hai pai, nak bina. Yang bahasa dunia tak tuntut, akhirat benar. Kalau parah parah, bahkan dunia benar, akhirat benar. E Lepas, be, dunia tak tuntut, akhirat benar. Yang tinggal lampak juga. Nyo yang tengok dapat dimang, dunia benar, akhirat benar. Mungkinkah terjadi? Menyo tak turi drog katanyo, Tuhan, tak dunia, tak akhirat. Kita akan menemukan adawah permusuhan yang sangat berat di antara dunia dan akhirat. Manteng nagat hubungan nantara mana umusang. Mungkin mana umusang hanya tak memperang. Karena musang yang menyatajuk saboh mana agama e-pabih. Eh, Pula minyak, sabar gerupuh mana? Sabar gerupuh mana? Dah perlu musang dalamnya. Yang paling aneh mana di baju sabar? Yang sangat berlangsung dihidrat. Iprah duk, sekatuk, baru semaju. Sedangkan permusuhan dunia dan akhirat, kan lagi nyan. Dunia nyok, sabar di dipajuh akhirat. Galak ke dunia, sabar-sabar menghilangkan galak ke akhirat. Maka katanya akan menemukan dina permusuhan dunia dan akhirat. Dina pertentangan antara dunia dan akhirat. Apa kata? Hanya dihidup. Yang keputih bawah punak, kalau nak pernah dihidup. Banyak yang keputih bawah punak saja. Arafa nafsa, Mengenal dirinya. Kedua, mengenal Tuhannya. Antara yang kita tanya dengan Tuhan, kira beda. berbeda. Bahasa ini akan tertutup 40 derajat. Okey, punak? Mereka kita tanya bangai, Tuhan maha carang. Mereka kita tanya lumoh, Tuhan maha kuasa. Boleh. Dan lain-lain. Karena tiap habis-habis hidrat. -habis, Lemah habis-habis berat bangai musapat badannya mendung. Beradikannya tidak ada kesamaan sedikit pun. Laisa kami selihi syaiun kata Abu. Antara dunia dengan akhirat juga laisa kami selihi syaiun. Artiji kenikmatan yang na di akhirat hanapat banding dengan kenikmatan yang na di dunia. Adzab yang na di akhirat hanaputa banding dengan penderitaan yang na di dunia. Cukup je oh beda. Jadi, menyebub dunia kepedihan udib dunia, tak banding dengan udib akhirat, payah tak ke nikmat atas dunia Kejadian menderita dunia, tak banding dengan mereka. Payah dake, umat, ada thad, tak ke rumah nikmat atas, bahagia atas udib. Menang sampai ada pegah. Jadi menyonyan kata turi, tatuah oh, perbedaan dunia dan akhirat. Sebagaimana bunuh-bunuh antara gudanya dengan Tuhan. Laisa kami selihi syai'un. Maka menanjik dunia dan akhirat. Laisa kami selihi syai'un. Maka gudanya akan menemukan adawah dunia dengan akhirat. Bagaimana? Is yang kasifu lahu katan. Allah sa'adata fil akhirah. Illa limang kadda ma'alallah subhanahu wa ta'ala. Arifan bi muhibbadlah. Karena tuhah terbuka baginya seseorang secara katai sesungguhnya tidak ada kebahagiaan di akhirat melainkan untuk orang yang menuju yang bertemu kepada Allah subhanahu wa taala dalam keadaan mengenal Allah lagi cinta kepada Allah. Jadi wateka taturi draw taturi Allah maka katanya mengetahui bahwa tidak akan memperoleh kebahagiaan di akhirat menyekon ureng yang bertemu dengan Allah dalam keadaan mengenal dan cinta. Pertama mengenal. Yang kedua cinta. Buka saya hulain siat perbandingan. Saya bertemu dengan saya ureng. Yang saya bertanya, hanya menurut saya dengan ureng. Mungkin tidak ureng yang saya bertanya Bantajak genan udran oh, kamarumpok ka nyopa dak numpok 2 ado. Perusahaan robo ngelungi ke. Oke. <laughs> Perusahaan pajang merumpu duri 2 ado, pajang menumpok 2 ter putra yang ka pas dak ke menumpok 2 ado. Ki menjerajak la ini katanya juga duri kan. mungkin. Tapi menumpok ngon ngon dekat, yuh ko nuju, yuh ko jarak ka mano ju. Ngawal yuh kan, u pang be di merumpok lebuh Pak berikan yang sanggulam, mabihlam nuhan muda dudupu percaya andungka, kangenat dahka, katrik mana mumpu, kata boh, yang arifan, menyus sekedar mengenal abulahap kan kadang tadi, tapi wada mumpu abulahap, paneh yang thayang thayang itu kerja ino nau rong yang tadi, tapi tadi yang poh yah dan yang guru nya, katrik nyu kama mumpu. ...yang kamu merupak dengan ngurung yang tak turi. Mampu tak apa-apa? Mereka hanya ada senjata lain. Kau tak apa-apa dengan telefon. Jadi, apa pasal teman-teman yang -teman cukup sayang... ...sebab mereka merupak dengan orang yang tak turi. Maksudnya. Nah, tetapi orang yang tak cinta. Yang baru jihuhkan kemang saya penuh. Makanya, kebahagiaan ukhrawi tidak akan diraih... Kecuali oleh orang yang bertemu dengan Allah Dalam keadaan mengenal Allah Ma'rifah dan cinta kepada Allah Pertama, ma'rifah Wajah ma'rifah Yang na nak cuma taklid Kali kepercayaan ini Tanpa nazar ma'rifah tidak akan ada Yang na taklid ai ge berah tuhan nya nya dia dengar menan ari <laughs> yang ge berah tuhan nya uh, si pu nya kadimah ujuk kadimah um, eh ge berah nya ujuk ge dam baka bakanya um, hanabebe nya <tidam> baka mokala fatuule wadih hanataban hanataban dayo ari <tidam> yang kulia muhuna yang marifah lagi nya kon ka taboh hana pat kebahagiaan tanpa makrifah Hadisun nafsir yang ada hana kun keimanan. Sama dengan orang hana Maka hana bahagia di akhirat. Yang ke-lebi. Yang kedua. muhibbanlah. Kita mengenal Allah. Kadaturi. Tapi kita tidak cinta kepada Allah. Kadang-kadang bengis itu. Itu kan kepulau. Lihat apa apa itu kita tanya? Kita itu lain. Kita tanya tak fikir keping. Kita tanya Honda. Kak Semayang. Kak Amratif. Kak Drawe. Kadang-kadang <-tan> lagi lagian. Kabungih tu. Jadi urang bungeh Tuhan Urang kira do Tuhan, Tuhan do sayang ketanyo. Pu basai. Mengaji gabung dua abah. Tidak akan meraih kebahagiaan ukrawi melainkan ke urang yang arif billah muhibban lillah hadwa. Porman umnale hendenya reman nyanyan. Fa innal mahabbah, maka sesungguh mahabbah ...tidak gata capai akannya mahabbah, kecuali dengan dawam zikir. Hanitu bid mahabbah menyokon katanya, dengan berkekalan, selalu berzikir, menyebut, mengingat Allah. Zikir duaboh, zikir kalbi dan zikir lisan. Zikir lisan menyebut dengan lidah. Apakah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Zikir dengan hati, mengingat kepada Allah. Katanya sahabat-sahabat ingat kepada Allah. Kau yang raja, ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Jadi, setelah kita mengenal Allah, menerima sebut-sabih-sabih, wa teka tak pegah-sabih-sabih, nyo akan cinta. Sebab ujih, cinta dengan pegah, nah, gara-gara cinta maka pegah, nah, gara-gara pegah maka cinta. Manahabah syai'an, aksara min fikri. Nyan awa cinta, Kau tak cinta, kau pegah satu-sabit, cinta ke sawit. Pegah sawit ke sawit, apa-apa? Nampak tak tak pula sawit, nampak tak nak tahu. Patna tak tahu, saya pula sawit. Patna kebun sawit yang tak jadi, memang tak pula. Orang yang patna bejah sawit, saya pula ikut rumah. Orang yang tak pula bejah sawit, orang yang tak sawit. Orang yang patah cok modal, tak pula sawit. Jadi, hanya habis bicara tentang sawit, sawit, sawit. Kepun pegah sawit, sabit, sabit. Berarti lah mati sawit. Nyanyikkan manah habai sai an athara min dari cinta yang ada dalam hati membuat lidah selalu menyebut balik gara-gara tapegah tabe-tabe akhirnya cinta ngeje selangkir doa jadah. main eh nak galak law nyen tabe-tabe ketika pingin ingat dia keban penuh nai pegah penuh nai pegah benar-benar baran nai pegah padahal benda <SILENCIO> ada yeah. yani, dari ngah tapi tapi ni pegah ikhlah dinyu ada macam ni. Jadi dari pegah akan menimbulkan cinta, dari cinta akan menimbulkan pegah. Menyembunyikan tadi gede kalau nak tadi tadi gede nyuhana cinta alam kepada Allah maka perbanyaklah ingat dan menyebut Allah. Bahkan bahasa ini ça, kan memperbanyak dawam. Dawam dengan banyak dari dalam. Banyak yang nak sertuh juga, banyak. Tapi sertuh juga nak da'awam. Lihat wajah yang tak pakai orang lain. Sertuh juga ingat ke Allah dalam seorang diri. Sedangkan wajah 20 putih jam. 20 putih jam pekan sertuh juga. Memangnya sejam perlu ke putih juga sakai. 20 Ingat putih juga, bagaimana cara? 15 minit juga ingat. Adapun tak ingat, jam 3, jam 2, jam 2, jam 2 total. Jadi yang engganjurkan ini no dawam. Mahabbah tidak akan kamu capai akannya mahabbah kecuali dengan dawam berkekalan zikir. Yang mahabbah marifah dan sesungguh marifah tidak akan kamu capai kecuali dengan dawam talab dan pike. Marifah harusna talab mencari Tuhan yang Tuhan tahu. Ngebot nabi Ibrahim. Lagi-lagi orang lainnya. Dia tak tahu alamnya, jaman hana alamnya. Sebab tak tahu, mubah, mubah, mubah. Perbandingan dia orang. Makin terlalu, tuha, tuha, tuha, tuha, tuha, tuha mati. Yang kakak asyib, tuha mati. Nala'i lah punya ubud. Raya, raya, raya. Habis raya, tuha, tuha, tuha, tuha. Hanya mati lah. Jalak dah nyanyi, aku lagi nanti. Jaman pun hana. Hanya enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak juga. Aspal, enggak, enggak, enggak. Setiap yang berubah jaman hanya Menyohana apa awak? Wah, pasti nak ubah God. Siapa so, pegang God, mana? Ya, yang yang yang yang yang talap dan pikir kita nyontah semikir pada alamnya sehingga kita terdubur bahawa alamnya diciptakan. Olehnya yang tak ilam pada alam, hayu tak gua alamnya hebat tak lagi alamnya. alamnya. Berarti tukang pegang alamnya lebih hayu ilam. Ya, jadi. Tapi alam dari alam mubalik alam materi alam materi hubungan alam materi dengan alam hubungan sesama alam ilmu semua sesama alam rayu alam materi gawat ha gow tu mandum tu kan pegangnya mandum ayat alego berarti betul mahli Allah baca baca nyanyi kan jadi menghasilkan marifah dengan talab dan pikir menghasilkan mahabbah dengan dawam zikir. وَلَا يَتَفَرَّهُ لَهُمَا إِلَّا مَنْ أَعْرَضَ عَنْ أَسْغَالِ دُنْيَا Dan tidak ada waktu yang kosong. Tidak ada kesempatan untuk dua buah-buah hiyatnya. Iaitu um, Semikir dan zikir Kecuali bagi orang yang berpaling daripada kebimbangan dunia. Baru nak kesempatan dawam zikir, semikir, baik fikir ke dunia. You know, lagi yang kali ada pegah. Wadai dah, eh, sawit. Kan tawid. Kenampu na ini nang. Wadai dah, eh, baku pi juba kopi. Dah, eh, baku pi. Yang berdamai le, wadai dah, eh, baku pi hawa tu kekopi. Tidak, eh, baku pi tiga hibah bahad. Hana yang kan masak, yang kajir tajik, panajib dalam po kopi. Dari karena adanya urung pecandu kopi, bak kopi yang dah lama lempoh, yang terbayang lamb lah kopi tabohlah. Menan pikiran bagi urung yang keketagihan kopi. Bagi wadinya yang terbayanglah, nak pikirnya, yang yan menyenangi bekat kopi, peng yang karena rela kekorbankan demi jer kopi. Yang kedua, wadai boh kopi dan terbayang kopi ke dekat puluh ribu tabohlah, tikanlah bikan taboh. Gubayang itu menyo dumno na lampu kopi kita nyo padu mizwiyah panen ti berlun. Yang cecok tangda pulai jempli kapeng liurunya, gue kopi diu peng. K. Bagi urusan yang dalam adegan yang tengah mencari Tuhan, So pencipta, wadegue buah kopi yang gubayang sifat Tuhan luar biasa. Hayudat agoh, kiman cara gue tidak berbeda bagannya dengan bagannya. Bukan bagannya mengenai bentuk, bagannya mengenai bentuk. Itimah bak tanah sud. Bukan yang mengenai rasa, bukan yang mengenai rasa. Bukan kupinya dengan kupinya hanya sabar rasa. Yang kesemikian kenan, menyanyian kesemikian, apa yang kesemikian kepeng? Orang yang ada di bawah kupi kepeng, apa yang kepikir ke Tuhan? Maka saja ingin kepikir ke Tuhan, baik kepikir kepeng, tak ada di bawah kupi. Di bawah kupi kepeng, Dih bosawit hana fikir ke peng. Pua yang dih kan peng. Tinggat ke Tuhan, ketuhan, ketuhan, aju-aju. Man leorang yang dihantar ke peng. Pada yang dia fikir ke Tuhan. Tengah kedua, teman menghayal, Uman maha kuat Tuhan. Dia kira Kan pun dia tuang lampau nyopo hana. Padai tengah berdepan pun. Makinnya dia fikir masalah ketuhanan. Yang je kefaham dari bawah kopi. Kaipah leorang yang dihantar. Dia tuang pahana. Tuang berkata tuang. Hana-pahana ambil dua duduk lainnya nya ka. Kalau hubungan wala, baik pergi ke Tuhan ni lebih baik. Baik lagi pergi ke Tuhan, tapi kira kelampuh benda jadi dah belau buah nah. Ka, dia padumbah nah aku beli madung. Badung menaluah, padu mimpi hasil. Ki banjara tangkut ke dia bajalan di hutan. Padum ngaranya han cocok dunia yum. Kang ka alih jadi beralih pikiran dari bunuh PK ke Allah mencari Tuhan kepada PK ke Peng dan mencari Peng. Makanya wada ta bikke ke Peng, ifa pikiran ke Peng hana lebih ke Tuhan. Wada ta bikke ke Tuhan hana lebih ke Peng. Maka pat depong, blasna bo blasde, blasna apa blasde. Yang kejut, ingin mencari Tuhan, ingin menemukan Tuhan, ingin katu'ah oh Tuhan. wate pun yang dihulam duniaannya, baik pikir ke peng, baik pikir ke mangan duniaannya, fikir ke Tuhan dari sesuatu. Nyan ke nyan, nyan, baru nyan, menghasilkan u'arifah. Maka kekauk balai ayu, La yata farrawu lahumah. Tidak ada kosong wate, -tid, tidak ada kesempatan. ...untuk berzikir dan untuk simikir. Kecuali bagi orang yang telah berpaling artinya daripada kebimbangan dunia. Yang kurung, yang nak kesempatan. Nyang yang puan yang duk. Sini kekakak. Sini kekakakak, mentahamah keimanan. Mentahamah ma'rifah. Yang puan yang duk. Uman maha kuasa lah. Duh pula ilum. Uman hebat tak lah. Allah. Uman lah ilum. Pana tak, kau nyanyat. Sini yang duk. Wa laa taas taulil ma'rifah. Walhubbu wa'lal kalbi malam min hubbi Malam yafrah Dan tidak akan dikuasai oleh makrifah Dan cinta kepada Allah di hati-hati Selama tidak kosong artinya daripada cinta selain Allah Menyuk hati mantongna cinta ke seolain yang kan Allah. Maka makrifah dan mahabbah tidak dapat menguasai hati kita. Kenapa tak kuasai nak dalam? Jadi ketika saboh lampuh, tak kuasai lah kita. Kenapa lampuh yang pemilik kita, saboh? Beknawak orang lain. Benda tak gohnya atasipulang, tak ada je atasipulang. Tapi saboh lampuhnya kekuasaan kita. Apa kata? Ia goh atrai jadi di dalam ati yang atinya nak cinta kepada sariin Allah, cinta kepeng, cinta ke dunia, cinta kekaya, cinta kepujian, yang ati yang lagi tidak akan dikuasai oleh mahabbah dan makrifah. Sedangkan yang perlewatrah ati keduanya dikuasai oleh habbah dan makrifah, makrifah dan mahabbah keduanya yang tukang atu ati keduanya nyahinan. Baru kita tanya punuh cinta kepada Allah. Maka dapat kebahagiaan orang. Kira-kira kita Allah. Tapi punya di dirinya, kita tanya punuh cinta kepada orang lain. Atau ada anak punuh. Tapi untukmu lima puluh, untukmu lima puluh. Ini kita Allah, kira-kira? Ini -kira? lagi, lagi orang yang berperah. Untukmu lima puluh, untukmu lima puluh. Kalau kita lamar, kita ikut. Hai minggu lalu agi di Hongkong jangan apa yang lama juga na. Kamper pina hal eh, hina gelar Jadi menyemantau terbagi nyawa pihak mabuk hina tertutup persen yang trimong Maka, nyaw. ingin merumput bahagia di akhirat, pupunoh makrifah Allah di dalam hati dan pupunoh mahabbah kepada Allah. Baru itu punoh mahabbah kepada Allah. Baik cinta ke orang lain. Baru itu yang penuh marifah kepada Allah, puah yang deh ke Allah. Karena marifah kahana be a be. Baru mengenal Allah dengan mengenal sifat-sifat kesempurnaan pada Allah. Sifat kesempurnaan pada Allah kahana be a Maka jadi setiap gunanya melihat alamnya dan apabila tatem semikir pada alam yang dahulian, maka mentamahlem pengenalan gunanya terhadap Allah. Dih pula ilam, tapi ke ilam, mutamah katanya mengenal Allah. Maka jadi, tiap kali katanya melihat apa saja di buminya, apabila tak semikir ke Allah, maka akan mutamah marifah. Maka bayangkan apabila enam puluh leh minit wateh yang enam puluh leh tun yang kagibir kena yo. Tak untuk semikir kepada Allah dan untuk punuh mahabbah kepada Allah. Maka begitu tak mati, punuh mahabbah, punuh ma'rifah. Maka wateh kebangkit orang akhirat, punuh kebahagiaan. Menyakun lagi nyan? Menurutnya nyan Maka kepegah dia tu, la sa'adata ju. Tidak ada kebahagiaan kecuali bagi orang yang merumpuk dengan Allah dalam keadaan makrifah dan mahabbah. Fa faraghul qalbi an ghairi Allah daruratustighalihi bihubillah wa ma'rifatihi. Maka kosong hati daripada selain Allah. Yang adalah darurah berbimbangnya seseorang dengan cinta Allah dan makrifah Allah. Menyadarnya kata bu punah berbimbang dengan Allah dan berbimbang dengan cinta Allah dan dengan makrifah Allah yang baru kosong dari pula Tapi bu sebab menyehana punah bak tempat yang hana diisi oleh pula in. Tapa so gelah, tajuklah tapa so iya. Hana purno dah mengin datu, datunya hidu udara. Nyobu purno bekna udara di dalam. Tapa so iya punah. ready. Menyu'i iya penuh dalam gelah, maka udara hanapaita mongli dalam gelahnya. Menyu'i iya tak perkura yang hana penuh, ubi yang hana penuh iya hidup udara. Iyo baca tu hidup udara baca tu. Kebimbangan hati kita ketanya dengan Allah, menyu'i hana penuh, buat tempat yang hana ingat ke Allah, ingat ke pula lain. buat tempat yang hana mahabbah ke Allah, mahabbah ke pula Sedangkan yang perlek, penuh. Cinta kepada Allah dan penuh dengan ma'rifah Allah. Maka dengan tak pupunuh dua buahnya adalah ini. Saya cuba-cuba cu. Jadi penyamanan latihan ibuadrah. Latihan jihad adalah memaksa diri memperbanyak elepon. Memperbanyak zikir dan memperbanyak pikir. Zikir dan pikir dua buah. Memperbanyak zikir dan pikir. Lihkah banyak, tambah lom tambah lom sehingga terjadilah dawam, zikir dan pikir. Watekah dawam tidak ada waktu untuk fikir pulain, tidak ada wateh untuk ingat ke pulain. Nyahinan, baru penuh mahabbah. Walai yutasawwaru dhalika, dan tidak ditasawurkan. Walai yutasawwara dhalika, tidak ditasawurkan demikian. Kecuali bagi Uring yang berpaling daripada dunia, lagi yang gupumada daripadanya dunia dengan kadar bekalan dan kadar darurah. Baruna kosong ati daripada selain Allah. Penuh pikiran kepada Allah. Uring yang gupusip, Uring yang ikat daripada dunia, berpaling daripada dunia, gupumada dengan kadar darurah mendang. Yang haji hajar mendang. Jadi hanya program-program bermangatnya bu bupah je. Hanya mana. Kebanji, mungkin awak macam keban, karena kaji nyanyan, kaji nyanyan, luar je nyanyan langsung dikir lom, dikir lom, dikir lom. Omang kaji, kaji cik ujuk punya, om kundung, om yang kira? Jadi, karena apa kan? Tengok, ingin katanya seluruh wate pakai kezikir dan pikir. Maka Makasi hantatem pergunakan wate untuk pikir selain Allah. Untuk zikir ingat selain Allah. Kerana tengah dapur penuh. Baik nak ingat di kumpul lain. Makanya pun yang nak, awak dapur sif. Lagi orang tengah fokus ujian nampak maji. Makanya awak nak nampak urusan pula lain. Yang ada di rumah, awak tak puas. Bagaimana, mak nak tengah ujian. Awak ilum belajar. Yang nak awak bantu rapingan, tak puas nak awak. Eh, hey, punuh hotel kena mandi. Mengalulus ujian. Menyakut ujian tetap. Bang kebab, pakai. Liu hujan yang itu menempoh jadah. Yang kena menyudian siap uranya fokus, pikir dan zikir kujian tertutup persen. Niat ke uraian, hanya jadah, pak. Karena jadah, waktu habis, terpikir, terbiar jadah sih. Oh, yang Maka hanya ada tim lagi yang ada tim fokus. Yang kena itu yang. Bila ada trade road macam mana? Paling kunda min ahli basirah? maka jika adalah engkau daripada ahli basirah, orang yang mempunyai mata hati, fakat sirta min ahli zuk wal musyahadah maka sungguh jadilah kamu daripada ahli zuk merasakan dan musyahadah melihat jadi wateka lagi nyan tak pakai wate minyogetanya punya basirah punya mata hati, bunuh melihat minyogetanya akan jid ke orang yang zuk merasakan nyuzuk di hati musyahadah Zub diatih daripada basirah guna melihat Kerana zubnya diambil daripada kata-kata zub merasakan makanan Jadi mengetahui tanpa merasakan berbeda dengan tak rasa You know what I diceritakan, makanan mengadhat Dari pui pekot, nyai lepon di pakai tepung pulan, ni hmm, tepungnya mengat, mengat, karena lembut dah tepungnya. Di pakai saka pulin, oh saka mengat dahnya, oh kabutoi. Olehnya di pakai yang paling mengat, oh kabutoi, mengat dahnya. Wadah cerita kan bahan, jij mandum bahan mengat, mengat. Eh, man, masya Allah, nyanyian makanan, nyanyiok mengat dah. Nyan mengetahui, belum merasakan. Cijok dikre man tajuk tikret tapaju hutan ian baru menambah tegad nyengkan merasakan jadi menyangkut dengan keimanan menyangkut dengan ma'rifah. na urung yang kada betul-betul basirah dan gepake mata hati ganyanyen penuh untuk fikir ke Allah dikir Allah maka ganyen akan mengetahui akan menghasilkan ma'rifah di tingkatan zok Konli di tingkatan mengetahui, tetapi nyan zuk telah merasakan yang hamnan. Maka jika adalah engkau daripada ahli bangsira, maka sungguh jadilah engkau itu daripada ahli zuk merasakan dan musyahadah. Nya musyahadah, bak surah benda yang kau tak rasa, tak dengar, tapi lehnya tahu, gopegah ka'bah Tak dengar, tak dengar, tak dengar. Akhirnya tajak. Tak ada langsung menemata oleh nyamanan. Kamu syahadah. Maka nyan katru kepada pu hak pul yakin. Pu'ainul yakin. Wailam takun kazalika. Dan jika tidak adalah kamu seperti demikian. Hana musya basirah. Maka benarlah kata daripada ahli taklid dan iman. Menyebutannya kon ahlil basirah. Maka bujid katanya ahli taklid dan ahli iman. Kahana tak tapati tak patih atau Iman kan patih. draw sampai, drah di tanah tak rasa, Gop rasa, di sana tak kita tanya buta handi tak ada warna, Ipegah warna dari orang tublih, di sana tak patih. Baik sampai, tidak merah, hijau. Apa yang merah dengan hijau? Tidak ada orang buta. Yang merah ini kan warna saja. Merah. Kenapa warna merah? Hana doah pegah lam ijo kiban hana doah pegah lam akhir ji, jeupanen hana nah, nah, warnaian ya. tak keun ma urung buta jika kamu tidak dapat melihat patihlah haba ureung yang melihat nyogenye nyok. wa ilam takun... hokam <laughs> wa ilam takon kazalika kadalikan kan ahli basirah diate fain kunta min ahli basirah jika kamu mempunyai basirah mata hati menyohino mata ule Nian fakat sirta min ahli zokwal masyahadah. Wai lam takon jika tidak adalah kamu daripada ahli al basirah tidak dapat melihat fakun min ahli taklid wal iman. Jadilah kamu urung yang patih. Patih gebergh li urang temblut. Bek betak droganan. Dro teh hana mata, ...gok pegah hana dapat teh. Nyok meuno masalah dunia apo no? Menyogetanyo ahli al basirah tentang dunia Monyo lagi nyu urayan nyan getanya telah merasakan sendiri buto-buto dunianyu hina berarti. Bagai urun kali gerasa makanan khem luar hanyi hendak orang berkahwi. Maka nyan kali juga tapuduh hangi temli lumpah bro. Nyan akan merasakan keburukan dunia berarti zuk ini aja tak pegang zuk tentang keburukan dunia. Mendeng. Gak nyan merasakan keburukan dunia dari penjelasan ilikun. Menyop punya ahli basirah. menyuruh orang yang hana madadi patih, mentok gop pegah yang gop kali geraskan kep nya dunya. Umamaji, ehna ilmu Imam Adali tentang bro dunya, nyop lagi orang yang kali terpuang eh dikre, muntah lagi, bayi keh, rata kiban, langsung muntah. Idenya kamuntah hari keudunya Quran. Idenya hana mentok hawad. ...kita tak ada, eh, yang hawa, tak ada hana apa oh, anak kemp. Aku makan. Kerana orang mabuk, mabuk ganja, Mabuk ganja. orang tak ada bahagian, buah mameh. Nah, nak pengalaman? Jadi, perkara, orang menyoli, ganja yang tak ada, ...kak hoyong, kami hapi hapi, yang sejuk berapa mameh. Nya mameh tak? Mameh tak, mameh tak. Tak perkara, masalah mana beti? mameh. Alihnya urang pikun. Urang pikun yang leheretuh eh geramah nyang baju. Nang cipegah urang nyen eh eh nyen kem eh nyen hanje da baju. Baju da ju, da pegah ni urang mah. Jadi yang jit gemasalah na urang yang kan yang bernama el punya basirah. Maka Tanyo sendiri yang mengetahui keburukan dunia. -akan, dia akan Seakan-akan kita Tanyo telah merasakan dunianyo. nya kemp. Bagaimana cara anda rasa? fokus pikiran nilai siat. Tujuan udib kepuah. Olehnya, dia berbetul-betul galak untuk mendapatkan kebahagiaan ukhrawi. Watai kathib galak. Dia sediakan watai sebanyak-banyaknya untuk ibadat. Kanya begitu bacut, mantang urusan dunia terganggu badak, Tapi bukan galak. Baik, saya nak galak. Saya nak galak. Kalau telefon, saya pakai kopi. Saya nak bagaimana? Saya tak tahu, saya no, nak telefon. Ini <laughs> yang begalak, Ketika, katanya... Uh, ...telah melihat... ...dengan mata hati kebahagiaan okhrawi. Dan, katanya, telah meyakini... ...bahawa dunia adalah hiasan belakang dan meyakini dunianya fana, dan meyakini dunianya di dalam manggat nabhid, dalam mangat manggat penyakit. Sehingga kita hanya tak perlu ke dunia, kita ingin fokus ke akhirat. Sehingga dalam ibadatnya, waktu yang mengalirkan, gara-gara kita hanya mempunyai capeng, dan tidak menghabiskan susu di rumah. Kanya macam, ah, Haa, mangat menghasilkan susu. Ketanya tengah manggat dan ibadat. Tengah pergi rumah di sini. Pajang dah pergi teki ke ibadat dengan laganya. Oleh yang nanti, katakanlah dengan pula ilmu. Kau pergi pergi saja. Sangit di blang. Tuh luk Hala hai. Kau rusan tuh luk. Jadi, dengan laganya, berarti kita mulai merasakan bahawa dunia nya penyakit bagi akhirat. karena setiap kita tengah manggat ibadat, diganggu oleh dunia. Yang tukang huwa kita dari musallat, dunia. Mereka berkata dalam masjid, mereka berkata. Mereka dari masjid, mereka berkata. Mereka dari masjid, mereka berkata kerja. Karena terpaksa. Akhirnya, berikan ke dunia itu. Tetapi, kita galak ke ibadat ini. Menyuka galak ke ibadat. Tetap, kita payah piyuh ibadat ketika na urusan duniawi. Kita merasakan kempnya dunia. E dunia paling, kita ganggu mengganggu ibadat. Nyan akan mengganggu ahlul basirah. Jadi, diri kita sendiri menemukan bahwa dunianya cukup jahat. Diganggu akhirat kita sebelum-sebelumnya. Lagipun, kita tidak akan berlaku. Kita merasakan dunianya beruk pulau. Naman. Ibadat saja, kebah dunia-dunia. Pemada dengan kadar udik menteng. Tetapi, apabila kita akan ahli basiqrah, kita tidak menemukan patah dunianya. Kita tidak uh, nah, akan berlaku. Dumurungkaya gaya yang berdarah hit, bahkan tegai berdarah rungkaya angeranya kasihan. Omnya lah, mak ayah, kayah yang berdarah berdarah kenyur. Nyanyo berarti gendanya kon ahli basirah, maka gendanya tidak merasakan keburukan dengannya. Nyanyo lagi nyany, dengau mentong ahli basirah pegah, maka fakun min ahli taklid wal iman. Patih urung yang kalih rasa. Contoh, imogadali yang kalih gerasakan. gendanya gitunya betul betul di nabrak dunianya. Budu-budu hidupnya nyop eh takubah, luat deh abi. Menyumbenan lidanya yang hana terasa kan buruk dunia, wadah tapa joh mangan, tapu muntah-muntah darah tu. Yang gelagai orang baju eh menolong. Hey eh, luat luat luat luat luat luat. Tidak higap kan? Luar aja tu yang opera porai. rah bababah di, luar, ah. luar, kipuah. <laughs> <laughs> Padahal hana luat dalam. Mang karena orang yang basirah gepegahnya luat, dia kan luat hi. Luat, pegat, pegat. Nyan menyatatin pegat, pegat, pegat, luat. Ketika ahli basirah kaguh pegah, luat. Berarti katanya, eh, cahamong dalam ahli taklid luat iman. Patih matang urut kalirah tak? Tengah tak jauh tak buat tempat. Urut kalirah tak jauh Rimung, rimung mana, ina ni, tegong yang nak. Oh, mana? Hanayok, yo, yo, yo, yo. Bapura, yo, yo. Pakau, eh, tak jauh tak jauh Yo, patih haba' urut nyan pegah. Jadi, sesuatu yang gop, Kemudian dipegah bagitanya hal yang sangat membahayakan. Dipegah bagitanya hal yang sangat menjijikkan. Patih, manteng atau gok pegah. Apabila kita hanya ada alat untuk mengetahui atasnya. Ya, yang kenyanyah, kita pegah orang buta sahabat-sahabat. Maka Alhamdulillah Allah nak pegah orang buta. Kita beritahu. Orang buta yang berwarna. Orang terblut berwarna. Maka takut, apabila kamu tidak dapat melihat warna, maka percayalah orang yang melihatnya. Apabila kata, karena hana mata hati tidak dapat melihat keburukan dunia, kehinaan dunia, maka percayalah orang yang telah melihat dengan mata hatinya. Jadi kita tanya, ahli basirah. Tapi dapat patih ada orang pegah, Hana. Nyo hino yang jid kerusakan, kita tanya jadi keudahnya oleh orang yang ketiga. Orang pertama ahlul basirah, gengnya draw ganyan, merasakan keburukan dunia, maka dunia nyongguk kubah. Yang kedua orang yang kan ahlul basirah, tetapi cepat deh gak ahlul basirah, gapekah dunia nyong sangat bahaya, nukubah, kubah juga deh. Puhong deh, pat bahaya, hong. Maka gapekah bahaya, bahaya juga Tapi, cien, deh. Tetapi mian bapak berdeh cinc dapat tinggal orang lain bengah. Tanya hana basirah untuk melihat batin cincin. Nyo gud muhana. Hei lagak. Tak kejadian karubah honda ini tu kan. Udah tak jauh Putra masalah nyo batin cincin. Oh man. Kepunya nak pakai. Nyo batin cincin. Nyo nyo jid membawa malapetaka bagi roh ni. Nyo menyumbik negara. Oh man. Hana kutupu. Langsung tak buah. Yum rangadu yum kan. boh. Membahayakan kita nyonya. Yang itu kan patih ahlu basirah pegah. Urunya yang tembus mata aginya -e malang yang terkandung dalam patihnya. Te Ita nyonya mana deg? Patih kita nyonya mana deg? Higok deg. Bukan bukan doa. Ikut menteng. Makai tamong kita dalam ahli taklid wal iman. Yang ditemui le basirah hana, haba urung basirah hana patih nyonya tamong dalam ahli kufur urung hana patih kebunan. Karena nauru yang kadir itu, tapi hanaud putih hidup. Bagaimana hanaud? Perni duduk, mereka hanaalat, hanaendra ke enam. Ada hanaendra ke enam, hanaud dah. Nauru yang dahendra hanaud putih. Maka jauh kafe. Nyaw kamu nak no masalah dengannya? Jadi faingkun dah minahalil bausirah. Tanya sendiri dapat melihat dunia nyaw aib. Fakak sir dah minahalizuk wal-mushahada. Berarti drone daripada ahli zukh dan musyahadah nya laginya hana perlele ibu panjang uraian ureung telah mengedahwi ek nyen kem ek yang buruk napa perlu buat dalam baju ek ben baju ek adapun ke ben baju ek be le leleh han baju ek oh bak lu mengejut ada baju set luak ka baju bangke nyen bangkeng baju ha set luak ge mang ke baju ge ke bahan baju ka rapotoh beruwat nya nang dik bangke Terpaksa daripada mati baju baju becut nyen darurageun Menyoyang batin ke ni, jiwa ke ni, luar habis kebangkir. Tapi kena kasib tu, hana makanan lain yang kau bangkir, ke mana pejuh tu pejuh. Adalah hukum fikah gang kebih tu lagi ni. Jadi, menyoka gata ahlul basirah, gata kajir ke ahli zu' wal musyahadah, hana perlele pegah yukubah dunia. Hana perle pegah li, hana payah pegah li, bek ek, eh, hana payah pegah li, bek lele, pajuh ek, eh. sik hana. Nyan kenyan, orang nyan yang cukup tenang, kak gudib ketika hana dunia, dan hana me'i Honda katanya baru utah. Kena uhu, umar lepak dah Honda aja. Tapi uhu, Honda katanya umar kpu ramah-ramah eh uhu. Uru lain lah, uku kaya. Paju umar kena mengamang dah kpu. Paju eh, awaknya ni, bukan ni. Bagai tendu, menteri pada paju eh. Yang kedua hana budak-budak ta balik, hana budak ta dawarkan ta dunia ni. Tiikal uat. Yang kejut, ada dawarkan dunia kepada nabi. Lah, ke nabihan ilum bahdu-du drow menteri. Hanya itu orang-orang Nabi pun akan Ahlul Basirah, teman-teman. Kau, wailam takun kadhalika, menyugatakan Ahlul Basirah, fakun min Ahli Taklid wal Iman. Bujidlah kata daripada orang Ahli Taklid. Taklid patih habagok, sohgob Ahlul Basirah. Yang kata pun, bata yang cian yang anda takut, kita tanyo, bagaimana orang itu? Patih. Sesuatu yang makanan, yang tanyo, kita tanyo, kita tanyo, kita tanyo, kita Begah liurung nyoe nyobu nyopajuf nyobe patih ahli iman patih hati habagop nyan menan geranya juga akan selamat. Bejir utanya kurung buta batat drog handuk habagop handai patih. Bejir kurung bangai handuk u tapi ada gop pegah patih. Bejir kurung pikun drog handai turi bedali bunga e degop pegah pi handai patih. Wandur buka perhatikan kepada tahzir nepiyo oleh Allah Subhanahu wa taala iyaka akan gada wal kitab wasunnah punyan dan piyo kitab dan sunnah ayat dan hadis teh kagabiyo nekeun li Allah azza wajalla mangkana yuridul al dunya dunya wa wazinataha nuwfi ilaihim amalahum fiha Seorang yang menghendakikan udib dunia dan hiasan dunia, kamu sempurnakan kepada mereka itu akan amal mereka itu padanya dunia. Orang yang galak ke kehidupan dunia, urusan urungnya amal orangnya yang kesempurna dalam masalah dunia. Hanya akhirat. Nyebutlah. Arti jih, menyugalak ke dunia, maka urungnya secara sempurna bekerja untuk dunia. Hanya bekerja untuk akhirat. Sebab, kalau kepergahan ikut antara dunia dan akhirat, terjadi adawah. Terima yang bertanya, ahli dhuk kan urung pegah mana-mana patih? Saya pandai, saya menangkan juga, saya iji. Dunia, dunia, dunia tak tuntut, akhirat punah. Kembali, abang-abang, saud punah. Sebab itu, u, yang dhuk, itu hanya ada da'u yang kepergahan, ada patih. Jadi, ahli basirah kan, batat lom. Han ada patih, haba urung u badan cian. Lih bangai, Udah <tik> ulang. Waqqallah dan bahaya yang lain. kena Allah oh. Ta'ala. Zalika bi'annahu mustahabul hayatat dunia alal akhirah. Demikian dengan sebab sesungguh mereka itu mencintai hidup dunia. Dia ada hudib akhirat. Uh, nyo zalika nyo mengisyarahkan kepada ayat yang dilikutnya salah wa mayyar tadid minkum. Seorang yang murtad diantara kamu. Jadi ayat ini menceritakan tidak orang yang murtad. Keluar daripada Islam. Kemudian Allah bengeh ke orang yang murtadnya. Kelanjutkan pada ayat yang Zalika. Kejadian yang lagi. Murtad sehingga merumpok bengih Allah dengan sebab awaknya mencintai udep dunia di atas udep akhirat. Urang yang murtad gara-gara galak ke dunia. Maka ada ada urang Islam je ke Kristian gara-gara ekonomi. Tapi urang Kristian dan Islam kon gara-gara ekonomi. Ini kejadian galaknya. Jadi galak ke dunia menjadi penyebab tiada urang murtad. Di kubah agama, di kubah akhirat dipilih dunia. Maka, di kubah agama yang benar dipilih agama yang lain. Nyan. Juga, di dalam ayatnya menunjuki bahwa cinta kepada Udip dunianya hal yang tercela, bahkan sampai jid ke penyebab uril murtad. Bahaya yang lain nakun laladan la wala anza ismuhu fa man tagha wa atharal haya wa atharal hayatad dunya fa innal jahima mawa ya munang adapun orang yang durhaka dan memilih kehidupan dunia maka sesungguhnya neraka jahim itulah tempat kembalinya jadi orang yang memilih Uh, ...kehidupan dunia. Ingin bersenang-senang di dunia. Ingin mewah hidup di dunia. Yang tempat kembali urah akhirat adalah ke dalam neraka jahim. Yang berarti kan patih mentong. Mereka terasa kan mana? Mereka katanya ahli basirah. Yang pegah Allah Ta'ala. Apa ini nak basirah? Dia itu nyelam. Nya be'ilai habaimuadali. Haba Allah. Kanggadang agoh mempunyai lub lumbah bay mauladi. Yang lebih hayatkah yang mencela urung yang cinta kepada kehidupan dunia. Walanglah sulu sul Quran fizami dunia wazami alihah dan mudah-mudahan sepertiga Al Quran sabit pada mencela dunia dan mencela ahlinya dunia. Quran seperle mencela dunia. Ah? Dua perle itu yang baru untuk lain. Yang seperle atau Quran, gejala adunya, gejala ahli adunya. Watailah kagurjila. Cilanya kan pegahana God. Pegah beruk. Yang pegah beruk, Allah. Yang galak adanya, yang tidak ada bro. Makanya galak aku perjuek, aku pegah ek eh, yang kemp leurang. Nyan, eh, yang ek, yang kemp, yang bahaya. Yang galak ada yang kena ada kempnya tebat dra tu hanam anan be da pole mata tu hanade da pole pada e kan beda warna e bu ane nyalo be e ngan be bu kan beda buka kemenan sumum bukumum umyum buka punya nayo lo mata tidak melihat le hidung tidak dapat mencium lidah tidak dapat merasakan e ngan bu ka taban gejah ureung yang menteng na dapat melihat nyen e be baju yang gelap tu yang keek kan? Entah keeknya? Haa, nampak pucut. Nampak pucut kerana tamah lama ke? I don't know apa nak kira-lala. Saya pun kerana tumpuk lama kek. Hai mana yang kan duduk kasingah lama. Jadi, kita tanya tugas pesapat-pesapat kek juga sebanyak-banyaknya. Wateh leh ahlil basirah ke akhirnya. Kita tanya, kita tanya tetap mencari alasan untuk pembentuk hidrat. Nampak kek. Eh, nyonya hantaban, nggak? E lah ino, nyonya, eh, nyonya dapat jauh dengan sehat. Yeah, nyanyi mana berbandingan ni. Jadi seper tiga Al Quran mencela gembrok dunia, tapi hambroklah dimata orang. Maka sah orang. Kencing abai betul tak? Nyanyi dalam Quran, hantiplah Quran, gemayat lebok. Kecantoh menteng, olehnya kita kesimpulan bahawa sepertiga isi Al-Quran mencela dunia dan mencela ahli dunia. Tapi katanya belum luat loh. Hansip Nekun negeri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ad dunya malu nah, dunianyo gelanan, ma'fiha. lagi gelanan sesuatu yang nah dalam dunia, ahli dunia, dunia gelanan, ahli dunia gelanan. Ini kan untuk pegawai beruk Tetapi lagi pun Bek itu pun Bu beruk-beruk Bu paju-paju Nah kadar Yang perlu kadar itu, Karena Dalam hukum Fikah Bangkir haram Dan seluruh yang haram-haramnya Pada saat darurah Dibolehkan tetapi, dibolehkan tukat daru dikadariha. Nak ukuran ji. Dia nak ukuran, kata yang dia buat pajuh bangkit. Sampai payah pajuh, apa kawan? Menyohan tak pajuh, mati tu. Oh, berarti, pajuh ukuran baik-jadeh mati, sangat kawan pajuh. Draw. Untuk baik-jadeh mati. Nyo, karak mati. Oh, Nyo, karak mati, pajuh bacut dengan mati. Lepas pajuk? Bajuknya nak mati, lho. Eh, Haa, nalih. Tapi, matang dah. Oh, Kali-kali. Jadi, dunia nyuh mal'unah. Tapi, dibolehkan karena barurah. Maka tokat daru bika dariha. Illa maka Nallahu Taala maka Allah Taala putra. Illa ta maka Nillah daralaminah dia. Yang kana yang menanggung apa kah Kecuali sesuatu yang ada karena Allah daripadanya dunia. Yang yang juga. Jadi dasarji dunianya malunah gelana kecuali ...kadar yang tajuk semata-mata kerana Allah. Kan kerana meladak-ladak. Kerana Allah itu. Udib katanya nyur, tujuan udi badat. Apabila dalam keadaan terlalu dekka. Yang sampai tenaga katanya hanali. Nyuhina katanya membutuhkan sedikit makanan. Untuk pedun badan. Baik sampai lagi nyan. Baik sampai sakit itu. Nyan keken pajuh makanan. Nyan makanan. Dungan nyan lillah. Pakaian, menanti Yang kebutuhan dina yang Haji Ahan benar. You know? yang Haji Ahan benar, Mumpama Haji, dum yang nampak badan, katanya, Sip, hansip, hansip, nama selapih tu. Nya, kalau nak rasuk bajak, bajak, Bajak nak saboh, Dalamnya nathing singlet saboh di lom, Nak jakarung lom, Dalam nak luwil lom, nak kupiah lom. Nyandum, untuk menjaga kesehatan, katanya, Sip, wahana. Kasib. Mereka, sip, lam mari, saboh gerobak dah, buah. <laughs> Yang hebat dum noh, may deh. Lebeh hebat Yang qallilillah berarti. Ka dua. Qala dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ajaban kullal ajabi lil mutasad. lil musaddiqi bidaril akhirah wa huwa yas'a daril ghurur. Ke Nabi alangkah herannya sehabis-habis yang Hirian, tabah-tabah Hirian, hey tapi ke Bagi orang yang membenarkan nangroh akhirat, tetapi dianya itu berusaha untuk nangroh huru-hurunya. Nangroh akhirat, bete. Tapi kita bukan akhirat, kerdeunya. Ada yang rau ke-ke beti akhirat, bete. Yang bukan kita, dong jawab lang. Rau beti akhirat, bete. Yang bukan kita, hampir teruski. Bukan anak, anak yang bedak, bukan dia, ka? You know, orang bengah, orang kalau tidak kerja, apa dia buat? Pajabu like, lah, kan? Menyokat lepajabu, ke betul akan tegak, kan? Menyokat tegak, apakah anak ibadah, atau bukan minta apa yang dalam untuk pajuh Tapi yang kejadian, pajuh untuk mita untuk pajuh. Baju. Maksudnya, pajuh le, ulang, lepajuh, mita untuk pajuh. Sedangkan akhirat, diakin. Tapi kerja sehari-hari, akan ke akhirat. Ini hanya hirin dia, Ke Nabi. Aneh hirin. Ipete, Ipete. Tapi kerja kon dua ada Ipete. Jadi akhirat betoi. Surga neraka betoi. Urung pegat amal god kebatalan surga betoi. Tetapi nyan Ipete betoi ada -ad di buah kon yang <laughs> Ipete. Tapi wajah kerja konnyan yang nyuri. Tidak ada orang yang tengok kerja, orang yang tengok lebih baik. Tidak ada orang yang tengok kerja? tapi kerja akan. Ini yang mengharapkan kepada Nabi. Aneh. Jadi, sama dengan kan, tanya-tanya orang yang tengok aneh. Tang menyona kebun binatang, jadi orang yang pertama orang manusia. Mereka menonton lima laikat. Untuk lima laikat, aneh kepada mereka. Yang makhluk aneh dah tak? Entah tak? Gawat. Pak seharusnya orang punya patih akhirat. Yang kebahagiaan abadi di akhirat. Kesengsaraan abadi di akhirat. Dan ditupu tohbud yang meraih kebahagiaan abadi. Dan tohbud yang mengarah kepada kesengsaraan abadi. Seharusnya ikerjai cari kebahagiaan abadi. Nyekon Ibu-bu-bu yang yang mengarah kepada kesengsaraan. Ini orangnya yang pakai. Makanya gedrop melekatnya. Pasal dalam rakab yang tahu. Alhamdulillah raya. Menentang lebih-lebih rumpun -lebih malekat saham. Malah anak lagi ni. Nah. Menyutin kira ke pertama yang jiwa ke malekat lagi jiwa orang. Yang kedok katanya, oplah rasa apa <laughs> <laughs> Kira ke monyet. Monyet antar mana, jarum tak na, nak turun tunyah. Lagak tak monyet ni. <laughs> Jadi ya ajabat. Men Nabi tu pegahnya ni, buang kedok di malekat teman. Jadi yang orang normal, mudah. Ketika ke patih akhirat. Maka dia akan meminta dunia gurur. Yang akan akhirat, aju-aju. -aju. Dan berada yang lain. Berada yang lain, kepada Nabi SAW. ad dunya hulwatun khadirah. Wa inna allaha mustakhlifukum. Fihah. Fanadirun kaifah ta'amalun. Ke Nabi, dunianya mame hijau. <laughs> Mame hijau, artinya manis di mulut, enak di mulut, enak dipandang. Tahu pilaga, tak payoh mangan. Haul wah mame yang ngelidah, hal derah hijau yang pemandangan ngemeta. Dunianyo taratha rasa mangan, tahu pilaga. Dan Allah mustahil fiha. Gejadikan kamu khalifah dalamnya dunia, geperluah dengan dalam dunia. Fanatiron maka ukalan, khalifah tamalun, kibanda pegat rukunan. Jadi, geranya gebekali dengan akal, geranya gebekali dengan Rasul yang mepoa keterangan daripada Allah. Kemudian dilepaskan di dalam dunianyo yang indah. ...dan manggat. Sebenarnya Allah pun yang tak berguna. No? Apakah kita lalik dengan yang memikirnya? Apakah lalik dengan yang manggatnya? Yang walaupun manggat tapi membahayakan kita. Nyu? Atau kita hanya tak pernah ke atas lagaknya, ...gaduh dah fikir ke... ...nafib kita lalik akhirat. Tanikul ni Nabi SAW. Inna Allah Azza wa Jalla lam yakhluk halkan abgad ilahi minat dunya. Sesungguhnya Allah Azza wajalla tidak menciptakan satu makhluk yang lebih marah kepadanya Allah daripada dunia. Allah hanya menciptakan satu makhluk yang lebih kebenci selain daripada dunia. Jadi, gura. Saya akan menciptakan gura. Tapi, hanya gura. Kali ada contoh baru? Contoh baru, memang... Benci pada удоб Emir Mевид atau nabi Sulaiman pernah untuk menurut honora harta Allah pada lah. Memang Benci memang begitu bermed pernah dapat menurut Saatnya, duit dua nabi bersenang dua boh. 차량 di합akan, alamat cemas lain. Tetapi Tapi mereka tidak menurut dua boh belah kepada enam undi, lumayan laboratory yang berhasil Tak react Suka vengan mungkin akan douter di sana Szangficifik saja, bengar tanya atas bilik janji trekti будущich Monetti apa yang anda berusaha? Kau ini, eh, dia mahu mencari, dia takut, dia takut, dia takut, dia takut. Men, risiko saja pun tak. Kau kena ikat, ia cakap, kena ikat. Mereka berusaha, kita berubat, Tapi ada kena gelap, maka anda minta. Tidak <tuh> <tuh> Jadi, Allah, di antara makhluk yang terpegat, yang paling nibencil Allah adalah dunia. Painahul ammduri laha mundu khalaqah sesungguhnya Allah hana genadar kepadanya dunia semenjak diciptakan adakan nyadnya hana gekalon dengan pandangan yang god artinya dan kul ni nabi alaihi AS, salam man asbaha wadunya akbaru hamihi palaysa min allah pisik tira yang dimembengah-bengah subah dan bermula dunia itu serai-rayak himahnya Jaga tengah bengah dalam pikiran langsung tentang dunia. Pulan, pulin, nyo jeh. Nya yang dalam pikiran. Maka tidak dia nyaman daripada Allah pada sesuatu. Nyan ureng nyan hana nilai hana yu ba' Allah mulimang bih. Bahan jaga tengah dunia yang lain fikir. Sedangkan yang paling bro dunia. Bukan jaga tengah nyan nilai yang teringat. Tapi kibat hananya nyan yang teringat, memang nyan yang tanggalat tiyan maka banjaga dengur nyana jutingan ile wa alzama wa ulzima kalbuhu arba'a ksalin dan diilzamkan akan hatinya akan put perkara urang yang menyobegedah eh bengah pikiran ge bulat kedunya nyot lam ate genyan akan jiduk put perkara yang hang gadagada pertama hamman la yang qati'u anhu abadan Gundahan yang tidak akan hilang daripadanya selama-lama. Nyawuruh hena menjadikan audip tusa. taja Yang kedua, syukulan lah yatafar anhu abadan. Kebimbangan yang tidak akan selesai daripadanya selama-lama. Sibuk tapi-tapi. Nampak ketibukan. Orangnya tak. Umur orangnya hati. Nyo kan? Dengan puber hiji lebatuj. Dua lebatuj. Orangnya sibuk ajaran. Nyan lima orang kemudian mungkin baru je kadang. Gualam teruk lima orang kemudian, kak bujung untuk lima belah kemudian. Gualam teruk lima belah orang yang sibuk untuk lima bulan kemudian. Nyancu'ulan lairafara'u'kun. Kesibukan yang tidak akan berakhir. Gara-gara, la mulai dunia. Wa fakran la yabluruhinah abaddan. Dan kefakiran yang tidak sampai kayanya selama-lama. Gathian tapi-tapi, hana pernah kaya. Tapi kan berikan harta. Harta boleh berikan saja. Orang berikan saja tapi. Nyo perlahan pulang. Nyo benar pulang. Nyo pulang kalau nak. Adap makanan nya merupah. Oleh oman. perle pulang. Dia lebih benar. Dia mahu anak-anak. Jadi urang lagi nyan. Udip nyan. Sabeh-sabeh cukup le yang keperlahan. Tapi yang keperlahan nya kalau nak. Dekati nyan kakarap ka perle Kau perlahan pulang. perle nyan kan nak. Perlahan keperlahan. Sama perle. Gedenya yang senang dah Udip kaya. Udib kaya, puangnya yang nak kakasib Untuk pada hari yang lain, maka makasib Tapi dia kakasib, hanya kejar-kejar Udib beli. Nyan baru itu kaya lagi nyan, jaga dengan banyak fikiran. Ibadatlah boleh ada. Ban jaga, aju tingat ke jamaah subah, tingat, nyok tingat je. Langsung berdoa buat kan. -bu, duduk-dua nyan. Ka, Kalus nampu-nampu. Haa dah, saya tak kerja sihat. Ya, mana nyan. Kan ban jaga tengah-tengah, bawa bengah, nyan nilai lah boleh ada. Yang jangkai ada, gafian tapi-tapi ada leher tapi gafian. Yang kedua, wa amalan layab luku, muntahah wabadan dan angan-angan yang tidak sampai penghabisannya selama-lama. Angan-angan yang nyuw tidak akan pernah tercapai. Dan berkata Abu Hurairah, nukilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, ala uri kat dunia jami'ah, adakah belon pedih akan kata akan dunia sekaliannya dunia? Ya, Nabi Neri menancarai tawarkan ma urul. Kau enggak pedih aja udahnya ni leh. Hai Abu Hurairah, pu belon pedih dunia abad ramadum. Nah, dunia orang yang, dunia. Minatnya ya dunia. Ho dia Amerika, Qatar, Dubai, Holland. Yang dah nyajak udunya kan? Udunya Jepang. Nyajak udunya. Nabi nak tawarkan Abu Rerah, nyajak udunya mana boh? Mau nak ingin nak udunya mana boh? Maka cukuplah Abu Rerah. Eh bersawat. aju. Pol tu, lembu enam. Oh manggalah tak Abu Rerah, nyajak udunya orang yang. Fakahadabiadi. Maka gemar di Nabi baca rulon ilam <laughs> mat balah. boh eh. Jumat, baca tu, tak kena. Duhuh, yuk kudih, pada tempat, bawa ikh. Di luar kampung. Fihar, yang pada tempat, bawa ikh nihan. Ru'usu, unasin. Tengkorak manusia, menjumpa ikh nihan. Antirat, ikh. Ikh kasi pakek nihan. Macam-macam ikh. Khariqin, ijajabruk tu. Nidamin, tu liung, menjumpa ikh nihan. Maka kau nabi yang salam wahai abu Rara ini ule ada ianya ule loba galak jih lagi galak adron sih. Kita amala amalakum dan kita amol lagi kita amol kata hati. Si. Ule tengkorak yang tengkorak yang galera sih emun. Mana pikir tengkorak yang sih yang puncon galera. Na u na kule lagak sih lagi nyan hanya nipi ke lagi ron sih memikir na sumi hebat. Bauronyo ci e pu higa. Ha, sumah yalioma kemudian dianyaule idamon bila jildin, kajir ke tulung, tanpa kulit kemudian akan jeuk gabe. Jaman ulenyo lagi ulero na. Gino tuleng luar tu jeuk gabe. Nyandunya, habo, nang lagi nyandunya. nyandunya. Ardiji awai laga Ala nyan bro, bro, sampai sampih nayu men pole. Bedah dayau mitar tata ta, lagi nyan. Ada yang bagah-bagah beruk -bagah angku Yang kedua, wahadihi alhadirat. Ini e, nyan e, juga e nak e. Nyen kon e an, alwanu at'imakum, nyan bermacam-macam makanan kamu. Nyen makanan nah. Memberubah wujud. Makanan yang ka berubah wujud. Kon e ya makanan. E tata yang gata usaha. Kamu usaha uh, oh, mereka itu. Buno tengkorak Ini e adalah warna daripada makanan mereka itu yang diusahakan oleh mereka itu akannya makanan dari tempat sekira-kira diusaha. Poni kerja. Popohro jrad bubu-bubu. Em dapen. Lehna peng, ya belum makanan. Lehna nya nya iboh. Male pajuh enda bah orang enda tu. Pun mitah, anian boh, orang baik mitah, mega pun nya bahru dau. Mun nya mandu dau bes udah bawah hala tatung, ke bek jera tepada karat. He gede, jera debu debu. Anya boh, atuh. Anda lihat, lihat apa cakap bahina dalam perut juga. Ia dah boh. Kah, maka membuang oleh mereka itu akannya makanan daripada perut mereka itu. Pak Asbahat, maka jadi ianya makanannya. Wan nasu yataha maunaha. Padahal manusia menjauhi akannya makanan. Jangan lelai, inau le. pluang. Jangan kandle, support. Cakap anda dah boh. Amitah pun bukan kerja le, kerja kerja kerja. Pegah pada okey, bawah ibu yang baju orang yang. Poh put, kaya tibit, kena Waru Wah, mana-mana, cok honda, tibit. putrajaya minta makanan. Bluh, bluh, bluh, bluh, bluh. Orang yang pasal lawabah, pasal lemperut. Orang nyantuh, lutuh peluang. Haikam, peluang. Banyak tak minta kepuah. Menyuk nyantuh peluang. Menyukah tak minta. kata uang ni pasal baik Tak tau eh, baru baik. Tapi saya janji, saya akan lihat datang kita berakon. Ngakon, aboh. Wahadihil kariku, ini ija yang kabruk. Ada ianya ija itu rias mereka itu. Rias. Nyembar dah ini siapa? Rias. Rias. Rias. Riasnya adalah pakaian kebanggaan, pakaian hebat. ...walibah sahum dan yang pakaian mereka itu. Yang pakaian kehebatan. Pak Asbahat, maka orangnya... ...jadi ianya pakaiannya wariah tusafiqoha. Dan angin, iperok-perok akannya pakaian. Popul angin, peperinkan di angin, hai kabukah. Anayum tak boleh, jamun minta. Nyo kabruk. Bahadih yang idamu, nyatulung-nyatulung nyatum. Nyatulung dakbah mereka itu. Kendaraan yan yang yang mereka berjalan atasnya atau akan seluruh penjuru dunia. E, yan, e jakeno, Tapi orangnya nyoban jika nyaman bagian so yang li, dunia, pergi klik. ...sayang So yang menyayang jadi arti jih podra dunianyo adalah tiada guys. Hanya yang bertahan trip. Mamendung bro bro bro mamendung. Mitalo merumpoklo brolo, mitalo brolo, mitalo brolo. Pakai hana dalam pikiran kita yo mita sesuatu yang hana bro matang. Yaitu mita Kebahagiaan ukhrawi. karena amal saleh yang tak buat di dunia, itu akan kebalah sebagai kebaikan di akhirat. Pakan hannya kan kerja ka? ka kerja, rapiyo, rapiyo. Tabi, tabi, ta minta bro. daripada kerja, mida ada yang bro, ino you know kerja, ada yang hana, -hana ...mencari keridaan Tuhan. Ingin bertemu dengan Tuhan. Zat yang kadim bakar. La akhiralah. Apakah anda menanyakan yang anda minta? Apakah anda mengejar keindahan yang cepat beruk? Yang menanyakan. Dan ikan dari Nabi SAW. La yaji anna aku amun qiyamah Wa amaluhum kajibah li tihamah. Sungguh datang beberapa kaum pada urah Qiyaman. Padahal, amal mereka itu lagi Bukit Tihamah. Empat, di Yaman. Jadi, di Yaman, ada bukit yang bernama Bukit Tihamah. Jadi, kepada Nabi, datang beberapa kaum di urah kiamat. Amalan bibiglinya raya. Nah, ini adalah kiniah daripada amalan urusnya nilidak tahan. Kemudian, fayu' marubihim ilan nar. Diperintahkan mereka itu ke neraka. Pada dan lain Allah, yang kelihan neraka yang menduk. Pakai lelap halat, tak? Jadi ibadat lumpah jai, amal lumpah jai, diperindahkan ke neraka. Dia kan ke surga? Nyekan neraka. Kalau tanya orang sahabat, ya Rasulullah musalin urut semayangnya, pala naafnya, urut semayang. Oh, dah nak bagi orang jauh belang dah. Kanu yusallun. Adahlah mereka itu sembahyang. wayasumun Berpuasa. Wa yakhudhuna hanatan minalil. Lail. Dan mengambil oleh mereka itu akan kehinaan daripada malam. Artinya jerah ke malam bagi ibadat. Kan urun tengun. Semayang. Puasa. Malam ibadat. Hay urun jerah malam ke ibadat. Hanatan kehinaan. Mana Kehinaan di waktu malam, artinya jera malam dengan ibadat. Ini adalah apa yang ada di dalam amal yang ada yang ada di bubuk kepada Nabi. Cuma pun terjadi masalah ke orangnya. Fa'idha uridha lahum syai'un minat dunya wa sabu'ali. Apabila didatangkan bagi mereka itu, akan sesuatu daripada dunia getegom. Mata dia dunia, dunia cekot ke penghinaan. Anggerumpak dua kali. Yang keingin masalah. Padahai ibadat le, bayangkan menyungutannya mengejar dunia ibadat di putra tinggal. Nyuruh nyuwai ibadat le, malam hendak eh, itunya malam dengar, persiapan kerja sih ngok, uruh sikat dengar dah kerja, benguh sikat sibuk persiapan jaga kerja, tengah bungkuk bungkuk dengan ikat-ikat obi untuk mengkata dekat depanai, yang dari pohle, poh pegi berangkat, adan tu boh pah dengan ramu kala pah <laughs> Jadi nyow orang nyow orang ibadat semayang puasa ibadat malam. Cuma yang naya masalah menyoduh ke dunia menyangkut dengan harta wasabu gegroh tanggedegom dumnan hawa ke dunia. Tapi ibadat hana kurang. Yang ura akhirat fayuq marubhim ilanah dalam rakaat empat. Dan negeri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oka okey. Kalau Nabi Alaihi Wasallam La yastaqimu hu bid-dunya wal akhirah fi kalbi mu'minin. Tidak istiqamah, han tetap mesapat cinta dunia dan akhirat di dalam hati orang imannya. Kajalah. Han itu tem mesapat adatnya. Menyo galak ke dunia, han galak ke akhirat, menyo galak ke akhirat, han galak ke dunia. Maka ini kod begah adawah. Dunia dan akhiratnya bermusuhan. Jadi dua dor yang bermusuhan Ketika sahabat tak bertambung dalam mati sahabat itu saya tak bertambung dalam hati. You Ini know, tak kurung, sahabat tak bertambung da dalam hati, tak perlu menang. Ini tak perlu Musang di dalam. Tak perlu orang pegah itu salah menang, saya tak perlu. Padahal salah darah itu. Kebun tak bertambung dalam hati. Menyuk dalam la hati kita nak cinta kepada dunia, itu saya tak cinta akhirat. Nyan yang yang bergah oleh Nabi Isa. Kama la yastaqimul ma'u wa fi ina'in wahid. Sebagaimana, han amusafat iya dengan apuy dalam sabah hujana, dalam sabah Pasau apuy, pasau iya. Menya dah pasau apuy, lihan dah pasau iya, menti apuy. Dah pasau iya dah pasau apuy, hany tibdib li apuy ju. Yang mana, jadi, dalam sabah tempat, i yang apuy hanjir masafat, maka dunia dan akhirat han masafat dalam sabah hati. Di. Dan ikut li Nabi SAW, ...Ih zarud dunia, fainaha ashar min harud wa marud. Hindari olehmu akan dunia. karena sesungguhnya dunia lebih, lebih tegak sihiji daripada sihi harud marud. Nagao harud marud wa ma'ayu alimani min ahadin illa ya... ...innamanah nufin natun ini. Illa ayakulah. Harud dan marudnya bukan purna tihihi. Kebegah Nabi, tegak tihihi dunia lho. Idan nyo tihihi harud marud, hanata murna. ...tapi dunia, tak ada dunia takkan. Tegas sihir yang lom Menyo sihir harut-marut. Kadang-kadang orang yang selamat dalam dia akhirat. Tapi menyo sihir dunia, macam selamat li. karena begitu orang kagalak ke dunia. Kan diperkenang di dunia ila ibu doa pengasih. Dunia dengan sihir menggunakan doa pengasih... ...untuk dipergalak tanyo ke ji. Sehingga gagalak tu. Wadah galak, gedenya kaputod putod rong, gundunya. Kami dah baju baju baju baju. Anglinnya makin trip, muda manggala. Makin trip, muda manggala. Makin trip, muda manggala. nabi, be, hana be, be, be mati. Sampai mati, yang tengah mati tenggelak gundunya matang. Yang dumnan sihe dunya, maka lebih kahli nabi sihe dunya lebih dekat daripada sihe harun harun. Dan nukun le. Insya Allah salam, ya mak syaral Hawariin, wahai jamaah Hawariin, reda ligata dengan sedikit dunia beserta selamat agama. Nah, dunia yang membaca bentong yang penting selamat agama. Jadi keselamatan agama lebih penting sehingga tak terkeli dunia yang terumpo nyau cuma sedikit reda aju. Relakan kajiannya nama naji. Beli gabung, beli gabung minta dunia yang lebih lu. Yang penting agama ber selamat. Dunia mengena mantel. Kena akan dunia tak tuntut akhirat benar. Jadi yang gayu pereda ati gadanyo, ati gadanyo menerima dunia yang sedikit. Yang penting agama selamat. Sebagaimana barang, di redha oleh ahli dunia dengan sedikit agama berserta selamat dunia. Nyo balik. Le ahli dunia, yang penting bisnis lancar. Pokok je semayang. Nah. Main lehu, apa-apa itu? Mesa setengah put, gula asalong. Berarti mentong lehu. Dan lebih lepas tajak setengah put, leh dah semayang, kita mahu ada asa. semayang saja. Sehingga, katanya, siat agak tak berhati-hati, dua buah semayang saja kita buat. <Gin> Mereka berniat semayang, lho lah wati-hati. Ya Itu saja, jatuh-jat, dua gojak di nak berhati kenan. Nampak be sampai berhati-hati. Yang penting, bisnis lancar. Jadi, demi lancarnya bisnis, rela dengan sedikit akhirat. Semayang akir wati, semayang hana jamaah, semayang hana bacaan sunat-sunat, semayang mekarat-karat, kaguhung pokok jihna. Ibadat pokok jih, nah. kenyo yang dunia tak tuntut, akhirat benar. menyodonya tuntutlah dunia sebanyak-banyaknya. Akhirat, asai mengenal mantau. Mereka tanya orang buat penyanyakan, dunia tak tuntut, akhirat benar. Oh, tak pun <laughs> Yang pesan le Nabi Musa, bahawa hawariin kan nyan. balik ke kita tanya, relakan dunia yang sedikit, yang penting agama selamat. Menyo ahli dunia, Kita rela rela agama yang sedikit, yang penting agama uh, dunia yang selamat. Harta bulu, jih berkaya, agama ibadat, mengenal matang pacu. Yang kenal. Maksudnya, huay temung dengan kawan-kawan, cipu gawat. Danakan oleh Nabi Isa AS, bagi khawatir, La'aklu khubdi syair bil milhil jaris Walubusul maswah Wannaumu alal mazabil Kathir Ma'afiyatid dunya wal akhirah Sungguh pajuh ruti syair Dengan siragatha Dan pakai pakaian bro Dan eh bak tempat bohe eh Nyen le dunyan Beserta selamat dunia dan akhirat yang penting katanya selamat daudib, selamat wakirat baik binasa. Masalah makanan pun yang nak, tempat eh, pakaian pun yang nak, nyandunan jaykah. Pajuh roti syair. Nak dua abah gandum lagi yang kali dah pegah, gandum bur dan gandum syair. Gandum bur, tepung je lebih lembut, rutih je lebih mangan. Gandum syair, tepung je lebih gasa, rutih je, menurutnya naju. Lagi roti rutih pegah dari lho ju. Rupi dari leh kaku mana juga ni ibu tu pung bercur bahannya mau. Yang rupi saya lagi ni. Oleh ni bil milhil jari kedemongi tirah kata tirah yang hana anjo lama kena. Orde takkan temgring. Tan sang oleh ano ano bersibuk. Terakak gring gring gring. Yang di tiranya yang tirah jari leh ker tirah kata Pakai pakaian masuk wah ijaz tampai mudah sampai sampai, hihi pihana god, nomu alam madabil tempatih dari bawah eh, rumah tuhan, tanah tuhan, tempat bawah eh, nasohpo hengku bawah bawah tengkurap benoh, nyahina naju dengut, mangan dengut keroh, nyan dumnan kita nyomurupok dunia, nyan le dumnan. Apabila kita selamat dunia, selamat akhirat. Iman tu baik rila. bahagia. Dumnan dunia kalah. Arti ji. Tak terkedi keselamatan dunia dan akhirat kita Tergantung di atas dunia yang berdik lom. Terpaksa tak berdik. Hai dumnan ke berkala? Naim parah lom. Kibar naim parah lom. Pajuh roti gandum, hanathirah rukiyah. Oleh nyan bajem, bajem beruk pitan. Terkedi pih lagi nyan, Payah dah terimong. Demi selamat agama. Nyodumno yang ge pementingkan selamat agama. Man nyodumnan kada dama, nyen jaradah kah, memang dah kan bahana mithah, duna kada berhata sana. Hana ba'mitali, hanali ka ba'kaget adat. Man dung rumpok ledayo ronyo ke ban kah? Pu mentang tamahlah. Di bukamari lande. Bukamari ki bilion bajai bilik jakrong. Ka saboh. Alnya di u makanan nang nda payah selamanya podras nyo depung kata ubrekotei temen bu bodra nyo thiraga thiraga tha thiraya undeta kagre greh di hanjou adapun pu rendang yang lembut bodra yang tengok tajau man menyodum nan ka tajau agama hairbok selamat lom kepu makanan rundan lew reung ye makanan kep yang mden pati agama itu nyo dumno ka makanan golom narenya napa timang agama. Pajang kapima miton tamahlom. Tamahlom, tamahlom. Perah dipaka nagama ana selamat. Dan diriwayatkan, sesungguh Isa alaihi salam kushi fa bidunia. Dinampakkan akan dianya Nabi Isa dengan dunia. Gepeudeh dunia, buat Nabi Isa. Bukan bumi. Dunia, buat Nabi Isa. Maka melihat ianya Nabi Isa, kanya dunia di dalam rupa ajus. Syauha. Uruun Tuhan yang beruk rupa. Lih Tuha beruk rupa. Nabi juga kat Tuha, tapi tidak. Lih Tuha beruk rupa. Dasar aja rupa, petak, memetak bentuk hanagat, kulit kakrut, ditiam dan jerawat. Sebab itu habis-habis beruk rupa urun tuhanya. Yang dunia apa dah? Dunia berupa dalam sirah urun Tuhan yang cukup beruk rupa. Alayha minkulli zinah. Ia cuma atuhnya urun Tuhan daripada seluruh hiasan. Dia sangat lengkap. Menyata urun hiasan, tidak ada darah. Apalah lah. Maka katanya oleh Nabi Isa baginya urun Tuhan. Kam nakah ti. Padang bawah lah kau nak. Nyandraw kecukup bro. Hiasan yang nala. Orang cik jitu uang. Hiasan tak kak yang nala. Menyodhiri orang bro. Padang bawah nak menikah. Orang itu seut. Inilah usihim. Hanau dudum. Hai wiliun pajai. <laughs> yang dudunan jai. Tengku lintu. ...ledonya yang cukup brok benar. Berdiri ramai tak orang yang berlaku. Padahal kan kira. Dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata. Dia berkata, dia berkata. Pemunyataannya bagaimana? tapi nah berkata. Atau lagak, tapi tidak berkata. Tapi kenyataannya, lupa saja yang lain. Lalu, anak duduk, dia berpercaya. Pakala, ketambung danyang buka, nyandum nara me, ketali ku naga, oh matu angka, duduk dali, duduk hai ule, atau sampai mati gaj, daripada kita Habis humu gaj, memang ketro ajar duduk, atau dali, pakala, jauh hana, dali hana mati duduk, yang meninggal normal pi hana, bal kadal tu kulahum kupoh mendum, mendukupoh. Lom, anna, la, ni ni tell you loh bagala i mean tell you ana ningar kan kopoh hanto makala makane keun le salam ajaban li azwa jikal bakin ireun kala ko roi madaudip loh kaifa la ya dabiruna ha. pelajaran dengan la yang kau lekok yang habis kopoh bide kau tell eh perlu menuju sampai kopoh ji tapi ha ndak kala loh ardji Orang ke galak gara-gara hiasan dunia. Diri dunya camp. Diri dunya beruk. Tapi orang tetap galak ke dunia. Dan gara-gara dunia-nya binasa. Kan lagi poh punak? Yang poh tanya, jih. Anjud syohak punak. Yang pu binasa, kita Tapi tanya galak ke jih? Berarti tanya galak ke sesuatu tukang pu binasa, kita tanya. ...cuman gara-gara bakjihnya nak Yang pada drah ni hanya terlalu becut ni. Tapi tetap galak, dan dia cukup kejam di pohutanya. Makanya lagi ikut kepercayaan. Bahawa cinta kedua han muthapat dengan cinta akhirat. Menyutanya cinta kedua berarti hana tinjak akhirat. Kebahagiaan akhirat, hana merumpuk bagi urin cinta kedua Tetapi dia tetap cinta kedua dan kedua akan binasa dengan dunia ya Nyahamanan. Kajik Allah sa. Sallallahu Sallallahu